dalam perjalanan kita ke Sia Istana Sia Kompleks Sia itu kita eh, tengah-tengah perjalanannya itu ada tempat makan yang paling enak gitu itu soto nah teman-teman harus lihat sotonya gimana gitu ya jadi bisa kita singgah sebentar untuk mengisi eh, perut ya ngagetin perut juga. Nah ada soto bagaimana sotonya no, kita lihat sotonya seperti apa gitu mana tahu pergi ke pakan baru Oke. Okay. Oke, okay, uh, teman-teman semuanya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita dalam perjalanan akan makan uh, soto, ya. Uh, sotonya enak nih, panas-panas. Uh, di soto khas Sumatera, ya mana ada mie, misowa, misoa Ya di sini ada mie ya. Kemudian ada dikasih daging, soto daging ya. Kemudian ada dikasih ini daun-daun bawang. Kita coba ya. Hmm, enak. Ya, sama ada ini pergedel juga perkedel juga. Jadi kalau kita makan di uh, Sumatera itu biasanya dicampur pakai nasi dan ya. anak-anak enggak kasih buah. Coba ya. Coba coba. Oke. Nih. Siap, siap, Hai hey, selamat pagi semuanya mahasiswa suara suar. Hari ini kita Alhamdulillah Setelah perjalanan dari Kota Pekan Baru sampai ke Sia ya Selama dua jam Kita sudah sampai uh, di depan uh, Istana Sia Kita akan mewawancarai Toko Adat atau Juga disebut dengan pemandu Istana Sia ini tentang Bagaimana sejarah dan Perkembangan dari Istana Sia Yuk kita langsung lihat pahlawan nasional Sultan Syarif Kasim 2 kemudian di sampingnya ada Masjid Raya Syah Budin ya enak makan nasi